Where, where, seperti itu, lalu di where-nya saya memberikan nama dan di nama saya memberikan dolar, lalu s, n dan tanda kutip semacam ini tanda kutip satu where di dollar session nama dan di sini saya memberikan d detail agg lalu sama dengan my sql fat dan di sini dollar Oke. Okay, okay. Lalu saya di sini tinggal memberikan Eho dan tanda semacam ini. Oke, okay, di sini saya memberikan Eho juga dan H3. Lalu pro file anda saat ini adalah semacam ini, dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini, oke okay. nama dan di nama saya memberikan titik dolar d agg di sini nama lalu saya membuat oke okay, saya mau menambahkan dulu di phpMyAdmin saya pergi ke localhost uh, oke okay, localhost dan di sini saya menuju phpMyAdmin saya tambahkan beberapa informasi di anggota di tabel anggota dan di anggota oke okay. nama password mungkin saya berikan nama lengkap saya masuk di structure dan di sini saya menambahkan after nama after nama dan saya memberikan go Lalu saya memberikan nama lengkap, mungkin, dan di sini adalah varchar, dan di sini mungkin 45 saya simpan. Lalu saya menambahkan lagi saya tambahkan satu atau mungkin dua email mungkin email saya tambahkan tiga saja go dan di sini adalah email dan varchar mungkin 125 lalu di sini alamat dan di alamat mungkin 300 lalu di sini status Oke, saya memberikan status dan INT saja. Di sini saya memberikan satu Saya simpan. Dan status saya nanti memberikan admin. Dan di browse saya memberikan album ini. Saya edit di sini, edit lalu saya aktifkan sebagai admin, dan saya memberikan satu di admin. Dan jika nol adalah anggota, dan nanti ada pembedaan di menu. Dan di sini nama lengkap mungkin saya edit di album adalah dan semacam ini mungkin lama lengkapnya dan emailnya adalah email dan di alamat adalah alamat mungkin semacam itu dan saya go dan sekarang saya pergi ke kontak lagi dan di sini nama tampilan adalah yang sudah ada di atas dan di sini saya tambahkan nama lengkap Oke semacam itu lalu di sini adalah email saya copy paste paste dan di sini adalah email dan di sini email lalu di sini alamat Di sini alamat oke, mungkin semacam itu. Dan jika saya simpan sekarang, saya reload di profile. Uh, oke, okay, saya login dulu dan saya masuk sebagai album 12345. Dan jika saya pergi ke sini, maka saya sudah mempunyai ini, dan saya memberikan Eho di sini. Lalu, PR saya copy, dan saya taruh di sini base base, dan saya simpan lagi reload maka saya sudah mempunyai nama abem, nama lengkap dan ini email lalu alamat ini dan nanti kita bisa mengaktifkan beberapa ini untuk diedit kecuali ini yang tidak bisa dan email tidak bisa diedit semacam itu dan oke okay, mungkin semacam itu dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam